Punya hobi ataupun punya selera tentang seputar dunia burung ataupun mendengarkan kicauan seputar suara burung, silahkan kalian kunjungi channel di bawah ini dan subscribe agar tidak ketinggalan video seputar dunia burung, dan link untuk.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 Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu yang pertama yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo, selanjutnya kartu yang kedua zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo, selanjutnya kartu yang ketiga zodiak yang cocok berpasangan dengan Leo, selanjutnya kartu yang keempat zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak. Di sini, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu kesimpulan atau punya memperkuat suatu ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo. Di sini satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Leo adalah Three of One ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo adalah seseorang yang berzodiak aris yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini seorang Aris akan mendukung seorang Leo dan memberikan pengertian yang penuh kepada seorang Leo sehingga seorang Leo akan merasa nyaman apabila meninggalkan seorang Aris di dalam bekerja di luar kota ataupun jauh dari seorang Aris di sini juga seorang Aris memberikan Masukan kepada seorang Leo untuk mendapatkan peluang memperbaiki karir dan pekerjaannya lebih bagus lagi di masa depan mereka, serta memperbaiki keuangan seorang Leo lebih bagus lagi di masa depan mereka, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini untuk zodiak Leo itu mencolok kepada seorang wanita dan Iris mencolok kepada seorang pria. Di sini menggambarkan seorang Iris akan memperhatikan penuh dan memberikan dukungan kepada seorang Leo untuk mendapatkan serta menunjangkan pekerjaan dan keuangan di masa depan mereka dan seorang Iris mendapatkan dukungan penuh dari seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen Open Pentacle, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Zodiak Leo sendiri, dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Sun secara umum desan itu diartikan pencerahan memberikan pencerahan memberikan ide serta memberikan masukan yang sangat bagus dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak aris di sini menggambarkan zodiak aris akan memberikan support dan masukan kepada seorang zodiak leo untuk memperbaiki karir keuangan dan pekerjaannya di masa depan mereka dan seorang aris mendapatkan dukungan penuh dari seorang leo sendiri yaitu dengan simbol Pin open tackle adalah pasangan seorang aris sendiri dan desain di sini menggambarkan seorang aris merupakan sosok seorang yang memberikan bantuan dan memberikan support serta memberikan ide terbaik kepada seorang Leo agar mendapatkan karir pekerjaan di masa depan yang lebih bagus lagi sehingga di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan 93 cocok sampai tua selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah per open tackle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang zodiak Leo adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori keuangan. Di sini menggambarkan bahwasanya zodiak Taurus memberikan dukungan yang penuh kepada seorang Leo dan memberikan support serta motivasi yang sangat penuh kepada seorang Leo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka di sini seorang Taurus juga akan betul-betul memberikan pengertian yang penuh kepada seorang Leo sehingga Leo akan merasa nyaman di dalam kategori keuangannya dan mendapatkan kepercayaan dari seorang Taurus dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Swords Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus memberikan support ataupun memberikan motivasi kepada seorang Leo agar memperjuangkan keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan tindakan itu mendapatkan dukungan penuh dari seorang orang tua Taurus sendiri sehingga Taurus akan lebih fokus lagi untuk mendukung seorang Leo berjuang demi masa depan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan zodiak kedua ataupun Taurus memberikan dukungan ataupun support kepada seorang Leo agar memperjuangkan keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka yang didukung penuh oleh seorang orang tua Taurus sendiri. Dan desain di sini menggambarkan seorang King of Sword ataupun orang tua Taurus yang memberikan pencerahan kepada seorang Taurus agar mendukung terus perjuangan leo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka sehingga mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 94% cocok sampai tua selanjutnya kita kartu zodiac yang ketiga yang cocok dengan seorang leo adalah three of pentacle ataupun tiga koin untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai zodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Kecocokan yang didapatkan oleh seorang Pisces dan seorang zodiak Leo ini adalah di dalam kategori keuangan, karir, dan pekerjaan. Di sini juga menggambarkan bahwasanya zodiak Pisces memberikan peluang, ataupun menunjukkan peluang yang bagus untuk diraih seorang Leo untuk memperbaiki keuangan, karir, dan pekerjaannya di masa depan mereka dan disini seorang Pisces disimbolkan sebagai seseorang yang memberikan ide ataupun masukan yang sangat positif kepada seorang Leo agar seorang Leo mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya serta yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces memberikan masukan ataupun support kepada seorang Leo agar lebih bagus lagi memperjuangkan karir pekerjaan serta keuangan di masa depan dan seorang Pisces memberikan peluang yang sangat bagus kepada seorang Leo agar mendapatkan keuangan dan karir yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan tindakan Pisces tersebut mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua Pisces sendiri dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Pisces akan memberikan perhatian yang penuh support dan masukan yang sangat bagus dan menunjukkan peluang kepada seorang Leo untuk mendapatkan keuangan serta keadaan pekerjaan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan tindakan itu didukung penuh oleh orang tua dari Pisces sendiri dan desan sini menggambarkan orang tua Pisces merupakan sosok yang dianggap sebagai desan yaitu seseorang yang memberikan pencerahan kepada seorang Pisces agar menunjukkan peluang kepada seorang Leo untuk memperbaiki karir dan pekerjaan serta keuangannya di masa depannya, dan di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 93% cocok sampai tua. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Leo adalah Eight of Sword ataupun 8 Pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai zodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini, kecocokan yang mereka dapatkan di dalam kategori kesehatan, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan betul-betul memperhatikan dan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Leo agar memperbaiki kesehatan serta menjaga kesehatannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan di sini juga, seorang Virgo akan terus menerus memberikan kabar kepada seorang Leo agar tidak terlalu lelah di dalam bekerja dan beristirahat apabila terlalu lelah dan di sini seorang Leo dan Virgo akan saling cocok dan saling memberikan perhatian di dalam kategori kesehatan dan saling mengingatkan untuk kesehatan mereka masing-masing dan untuk support energi yang didapatkannya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan Zodiak yang keempat ataupun zodiak Virgo akan memberikan perhatian serta memberikan support serta motivasi yang tinggi kepada seorang Leo di dalam kategori kesehatan sehingga Leo menjaga kesehatannya lebih bagus lagi dan tindakan seorang Virgo tersebut mendapatkan dukungan yang penuh dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah saudara seorang Leo sendiri dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat yaitu zodiak Virgo di sini menggambarkan seorang zodiak Virgo akan memberikan perhatian yang penuh kepada zodiak Leo di dalam kategori kesehatan sehingga di sini Leo benar-benar memperhatikan kesehatannya dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah saudara seorang Leo sendiri dan desan di sini menggambarkan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu saudara Leo sendiri merupakan sosok desan ataupun merupakan sosok seseorang yang memberikan masukan kepada zodiak Virgo untuk memberikan perhatian yang penuh kepada seorang zodiak Leo dan memperhatikan kesehatannya sehingga di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 80% cocok sampai tua dan di sini bisa kita review kembali bahwasannya zodiak yang cocok berpasangan dengan seseorang zodiak Leo adalah yang pertama zodiak Aris selanjutnya zodiak Taurus Selanjutnya zodiak Pisces dan zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang zodiak Leo adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Leo. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...